Halo, kali ini kita di mana, Pak? Ada di Pelabuhan Petromas. kali ini kita ada di tpi tpi di kota Gresik halo semua kali ini Mr Andre berada di kota Gresik kali ini sedang pukul setengah lima ini Mister Andre jalan-jalan ke sebuah tempat pelelangan ikan tepatnya di balai gede Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik. Nah, di sini, Mister Andri merasakan indahnya sunset atau matahari terbenam. Disini, di sini, di Baligege ini, ini tepatnya di Kelurahan Lumpur ya, ada di Gresik. Mister Andre melihat dan mengeksplor ya kehidupan para nelayan yang berada di Pantai Utara ini yang kita datangi kali ini adalah <tuh> geladak ya nah, di Balige gede ini, nah bangunan kayu yang maju ke sini disebut geladak. Nih di sebelah kanan kiri ini ada empat geladak yang ada di sini. Nih adik-adik ini mencari ikan ya, ikan dandang ya, ikan yang banyak berada di tepian pantai geladak ini disebut geladak karena merupakan jembatan kayu panjang yang menjorok ke tengah pantai dan berada di kawasan desa lumpur gresik panjang jembatan ini sekitar 300 sampai 400 meter ini ada empat geladak yang ada di pesisir Pantai Gresik ini ya. Yang paling timur itu masuk kawasan desa Kroman atau Metoko Sedangkan yang tiga itu berada di desa Lumpur Yang kita datangi kali ini adalah Bali Gede ya. Bali Gede ini masuk kawasan Lumpur Sedangkan tiga yang lainnya itu di Bale Metoko, itu di ledak Metoko masuk Kroman. Bale Cilik dengan Bale ini masuk kawasan Lumpur juga, ada Bale Purwo. Ini di sebelah kanan kiri ini adalah nelayan ya. Jadi nelayan itu kalau malam mencari ikan di sungai, eh di pantai. Kalau siang ini mereka tidur atau istirahat sambil membenarkan jalannya apabila ada jale yang rusak ya para nelayan di sini ini sangat welcome ya terhadap pengunjung ya ini juga balai apa geladak ini juga dipakai sama kapal-kapal kecil yang mengangkut orang-orang yang berada dari pelabuhan itu langsung turun dari pelabuhan langsung dibawa ke sini terus di daerah dekat balai gede ini juga banyak grab-grab mobil ya Jadi orang yang baru saja naik kapal besar apabila mau melanjutkan perjalanan ke Surabaya atau kongresi dan kota lainnya itu bisa naik grab mobil grab car atau go car yang dari sini ya ini ada bapak nelayan ini juga ada ya apa ini gereh tahu gerenda ikan asin ya ikan asin ini di sini tadi juga ngelihat banyak ada kucing ya kucing itu mungkin hewan liar di sini banyak ikan jadi kucing itu suka dengan ikan asin ini tempat ini sangat indah ya bahkan kalau malam ada lampu penerangannya beberapa kali bisa yang dilihat ini ada orang yang memakainya untuk apa Pre -wedding ya foto di sini ya tempatnya murah gratis eksotis juga. Panorama yang di sini ini sangat welcome ya. Dimana siapa saja yang masuk itu pasti itu apa diterima dengan baik. Gresik ini juga sebuah kota yang sebagian besar penduduknya adalah agamis. Jangan sampai ya, misal kita bermain ke sini menodai dengan segala macam yang tidak pantas. Tapi mereka walaupun mereka itu terlihat sangar ya. Maaf sangar ya karena kebanyakan orang tapi mereka itu sopan dan bisa menerima semua orang yang datang. ini di tampak jauh dari sana itu adalah jalan ya itu ada jalan apa jalan raya menuju pelabuhan ya pelabuhan Gresik jadi lurus ke depan itu ada corcoran jalan jadi kalau kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut mengangkut orang atau mengangkut barang itu lewat sana ini kita ada di pesisirnya ini inilah suasananya itu ada kapal yang miring ya Tahu nih, miringnya kenapa ini? Tuh kapalnya bisa miring kayak gitu? Ini suasananya sore ya, jadi tidak terlalu panas. Anginnya sepoi-sepoi enak banget betul. itu di samping kita juga ada kapal yang sedang merapat ya mau parkir istilahnya ada kapal bapak-bapak Mas yang mau memarkirkan kapalnya ini di setiap geladak ini tuh pasti ada empat geladak juga ada beli ya empat beli tadi itu Bangunan kayu untuk kegiatan tempat istirahat para nelayan tadi biasanya orang yang dari luar kota juga beristirahatnya di situ, ya, sambil menunggu jemputan atau grip. Biasanya duduk di, di, di sini juga ada tempat pelelangan ikan, ya. Jadi, setelah berlayar mencari ikan itu, berjualannya di daerah situ. Oke. Okay. Sekian video dari Mister Andre explore di Kota Gresik kali ini di bulan September 2019. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.